Halo sahabat minstan Salam jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-15 perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini kita mau makan indomie Mie goreng rasa sambal rica-rica Gak usah lama-lama lagi Ayo kita bikin Oke, sahabat Minstan, mie nya sudah selesai kita bikin. Ini adalah Indomie Mie goreng rasa rica-rica. Tampilannya pedes sih, sahabat Minstan. Kita cobain dulu ya. Hmm. Nikmat, sahabat. Minsan, tapi enak. Hmm. Sambalnya berasa, sahabat Minsan. Oke sahabat mainstan, segitu dulu ya pertemuan kita hari ini Jangan lupa subscribe ya sahabat mainstan, biar kita bisa ketemu lagi besok Dadah, kita lanjut makan lagi ya sahabat mainstan Hmm.